Halo semuanya, aku Ryan balik lagi di channel aku. How are you guys? Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam sana baik-baik aja. Setelah 2 tahun lebih terakhir kali gua ngebahas tentang kasus Ketiap, akhir Oktober 2022 yang lalu, tiba-tiba Ketiap itu comeback dan ngupload video lagi di channel YouTube-nya. Awalnya pas doi comeback, gua kira doi itu udah normal dan videonya sama sekali nggak ada masalah, nggak ada yang aneh lagi di videonya. Karena pas gua bacain komen-komennya Kebanyakan komen-komennya tuh positif dan viewers Kediap itu pada happy karena akhirnya Kediap ini berani buat upload lagi di channel YouTube-nya. Tapi pas gue coba buat tonton video Doi yang pertama aja setelah Doi comeback, gue ngerasa makin kesini video Doi itu justru malah makin aneh, makin banyak kejanggalan yang sama sekali nggak pernah Doi lakukan di video Doi yang lama. Oh ya btw buat lo semua yang baru aja gabung ke channel ini. Eh buat aja, gue udah pernah ngebahas kasus Kediam ini di enam part video gue. So, buat lu yang penasaran atau pengen ngikutin kasus ini dari awal, lu bisa cek di video gue. Linknya gue taruh di bawah. Oke okay, gitu aja, nggak usah lama-lama kita langsung mulai aja videonya. Shit. Dari thumbnailnya aja, itu udah mencolok banget ya. Pakaian yang dipakai sama Kid ini sama sekali gak pernah Doi pakai di video Doi yang sebelum-sebelumnya. Awalnya gue tuh juga bingung ya, Doi itu pakai baju apa sih? Kok bentukannya aneh gitu kan? Doi pakai sebuah baju lengan panjang yang warnanya biru muda dan kayak agak metalik gitu ya. Tapi, kalau lu perhatiin di bagian ujung lengannya, di situ ada sebuah bekas potongan kain yang sama sekali gak rapi, dan gue yakin itu doi yang motong sendiri. Coba dilihat, bekas potongannya itu kayak berantakan banget, dan cuman asal-asalan kayak pakai gunting biasa. Bahkan kalau lo nonton videonya sampai bagian terakhir-terakhir, pas makanan doi udah mau habis, dan bagian dada dadakuat itu kelihatan di kamera. Bagian kain biru yang dipakai sama kidiap itu ternyata cuman sampai bagian di atas dada guys Dan pakaian doi yang asli itu warnanya hijau tua Mirip kayak baju yang gua pakai sekarang Jadi gua rasa baju doi yang berwarna biru tadi Itu cuman sebuah kostum yang doi pakai cuman untuk syuting video ini aja Jadi kayak dirangkepin gitu guys Selain itu doi itu juga pakai sebuah penutup kepala yang warnanya biru tapi birunya tuh beda dibanding dengan warna biru yang ada di bajunya. Warnanya lebih tua dan nutupin sampai ke bagian pipi dan telinganya. Kalau gua liat-liat, mirip kayak hijab. Terus terakhir, doi itu juga pakai sebuah penutup mata yang kalau lu perhatiin warnanya itu juga belang ya. Setelah gua bolak-balik tonton videonya, gua mikir itu baju apa sih yang doi pakai? Dan gua jadi kepikiran kalau bisa jadi baju yang doi pakai tadi itu adalah baju green screen yang biasa dipakai untuk syuting film. Tapi warna yang dipakai doi itu bukan hijau bang, itu biru. Iya gue tahu. Eh gue aja nih, emang itu wajar guys. Karena salah satu warna alternatif yang biasa dipakai untuk editing green screen, selain warna hijau, itu adalah warna biru. Bahkan lu bisa googling sendiri ya, keywordnya itu chroma key suit. Dan itu banyak banget dijual di marketplace. Biasanya bagian tangannya itu ketutup full sampai ke ujung jari. Tapi sama kayak dia, bagian tangannya itu emang sengaja dipotong. Karena Doi kan harus makan pakai tangan. So, gue gak ngerti kenapa Doi comeback dengan pakai kostum kayak beginian. Apakah mungkin masih ada sisa luka-luka di bagian tangannya yang Doi sengaja tutupin dengan pakai baju lengan panjang kayak gini? Seperti kayak di video-video Doi yang dulu. Apakah mungkin Doi itu nggak suka kalau luka-luka di bagian tubuhnya itu dibahas Terus dibikinin teori, dibikinin konspirasi sama youtuber-youtuber lain dan mikir kalau doi itu diculik dan segala macam. So gimana nih menurut lu? Di bagian awal video, di situ doi itu ngeliatin bagian doi lagi ngambil-ngambil makanan di buffet yang mau doi makan nanti. Nah pastinya video ini diambil kayak di semacam buffet hotel, atau juga restoran all you can eat gitu ya. Tapi kalau gue liat-liat nih ya, ambiencenya itu lebih mirip kayak buffet hotel sih. Yang pertama karena pilihan makanan yang gue ambil itu bener-bener kayak template masakan yang ada di hotel-hotel pada umumnya. Karena gue sendiri tuh juga lumayan sering ya nginep di hotel, jadi gue tuh agak hafal makanan-makanan apa aja yang biasanya emang ditaruh di buffet hotel. Lo bisa lihat di situ ada nasi goreng, mie goreng, tumis brokoli, tumis jamur, ikan goreng, dimsum, chicken butter masala, dan lain-lain. Dan gue rasa itu kayak makanan hotel yang universal gitu ya. Tapi coba perhatiin deh, pas doi video ambil-ambil makanan yang tadi, itu ada yang aneh. Gue ngerasa kalau tangan yang ngambil-ngambil makanan itu, itu bukan tangannya Kediap, Karena tangannya itu kayak agak berisi ya, kayak agak gendut gitu. Beda banget sama tangan Kediap, yang sangat kurus dan cenderung kelihatan banget tulang-tulangnya. Dan pastinya nih dari angle pengambilan gambarnya jelas kalau orang yang ngambil makanan yang tadi itu nggak sendirian karena kedua tangan Doi itu sibuk ngambil makanan dan pastinya ada orang lain lagi di sampingnya yang ngebantu untuk ngevideoin dan bisa jadi yang ngevideoin ini kayak tiap. di video yang tadi setelah gue tonton videonya dan gue perhatiin detail. Gua nemuin sebuah fakta yang mencengangkan... ...yang gue bisa jamin kalau kejap itu berbohong. Coba deh, lu perhatiin baik-baik di frame ini. Persis pas kedua tangan itu lagi sibuk ngambil lauk chicken butter masala... ...di sebelahnya, disitu ada sebuah papan menu yang tulisannya ke crop. Tulisannya sih nggak gitu jelas ya. Tapi karena menu makanan yang diambil itu adalah chicken butter masala... ...yang merupakan makanan India, pastinya di bagian buffet yang itu... Sederetan itu semuanya juga makanan India. Dan setelah gua kepoin dan gua cari-cari, ternyata di papan kecil yang tadi itu tulisannya adalah krivit Vindaloo yang memang merupakan menu masakan India dalam bahasa Perancis. Krivit itu adalah bahasa Perancis dari udang. Dan lu bisa lihat ya di video yang tadi itu memang menu masakannya di atasnya banyak udangnya. So dari sini gua menyimpulkan kalau Kediap fix adalah orang Perancis. Bukan orang Amerika seperti yang Doi tulis di profil YouTube-nya, dan bukan juga dari Albania. Seperti video hoax yang gak bertanggung jawab, yang sama sekali gak ada landasan teorinya yang udah ditonton sama jutaan orang itu. Sendirian. Kita tahu kalau Kediap itu gak sendirian di video ini jelas minimal ada satu orang lagi yang ngebantuin Doi buat ngambilin makanan. Tapi, di video ini masih sama seperti video-video Doi yang sebelumnya, Doi itu selalu nulis kalau Doi itu cuma sendirian, Doi itu cuma satu-satunya orang di ruangan itu, dan sama sekali nggak ada orang lain. Selain itu, Doi juga bilang kalau Doi itu nggak diculik, Doi itu nggak disiksa, dan Doi sama sekali tidak dipaksa untuk makan. Intermen sebentar, lu bisa lihat ya caption yang tadi, itu tulisannya banyak yang typo dan salah, Kayak misalkan kidnap aja, itu harusnya P-nya 2, tapi di situ DOI tulis P-nya 1. Jadi dari situ gue simpulin kalau ketiap ini gak fasih berbahasa Inggris. Jadi pastinya DOI itu bukan dari USA atau Amerika Serikat. Dan gue lebih yakin kalau DOI itu berasal dari negara yang bahasa nasionalnya itu bukan bahasa Inggris. Ini pastinya menguatkan teori kita yang tadi kalau ketiap itu berasal dari Perancis. Ya intinya pokoknya dari kalimat DOI yang tadi, Do itu pengen ngasih tahu ke kita kalau Do itu benar-benar sendirian dan sama sekali nggak ada orang lain di ruangan itu. Tapi coba deh ya, gua pengen lu semua buat dengerin baik-baik potongan-potongan video Do yang ini. Di sepanjang video kediap yang gue amatin, gue yang ngedengar ada dua kali suara pintu ruangan yang ditutup dengan cukup keras dari kejauhan. Dan karena video kediap ini adalah video ASMR, jadi suara sekecil apapun itu pasti kedengeran. Dan mungkin aja suara pintu yang tadi itu adalah suara tamu lain yang menginap di kamar di sebelah kamar kediap. Oke, itu memang masuk akal sih menurut gue. Tapi coba deh kali ini yang bagian ini. Lu bisa jelasin, nggak? banyak banget part dari video kediam ini di mana do itu ngangguk-ngangguk berkali-kali seolah do itu kayak lagi berkomunikasi dengan seseorang ada yang ngangguknya itu kayak samar-samar gitu kayak halus tapi ada juga part-part yang ngangguknya itu kelihatan jelas banget dan gak mungkin kalau itu adalah sebuah gerakan yang gak disengaja gak mungkin banget kalau do itu ngangguk-ngangguk kayak gitu tanpa alasan pasti ada sebab yang bikin Doi ngelakuin itu gue rasa entah kenapa gue tuh yakin banget kalau doi itu lagi ngobrol sama seseorang karena doi lagi makan makanya doi itu nggak bisa bales dan doi cuma bisa ngangguk-ngangguk doang selain itu gue tuh juga ngedengar ada suara-suara aneh yang kerekam di video kediap kayak, kayak suara yang ini Lo bisa dengerin ya, di video yang tadi, itu ada suara nafas seseorang yang kayak deket banget sama kameranya. Menjelang bagian akhir video, kamera ketiap tiba-tiba bergoyang sendiri seolah kayak ada seseorang yang gak sengaja nyenggol kamera ketiap. Dan gak lama setelahnya videonya itu langsung dikat Terus coba deh, lo belum lihat bagian video doi yang ini. Tiba-tiba secara misterius Doi itu berhenti ngunyah, ngeliat ke atas dan ngangguk-ngangguk, Seolah kayak ada yang ngajak ngobrol Doi. Dan di bagian yang lain secara gak sengaja Doi itu noleh ke samping. Dan tiba-tiba videonya tuh kayak di cut dua kali dengan sangat cepat. Entah maksud Doi itu kenapa kok dipotong secepat itu, gue sendiri juga nggak tahu. Tapi pastinya menurut gue ada sesuatu di bagian video itu yang menurut kediap nggak layak buat ditayangin, atau mungkin bisa memancing buat orang-orang berspekulasi yang macam-macam. Makanya Doi langsung cut-cut videonya. Tutup. Sebenarnya masih banyak banget keanehan di video Ketiap yang pertama ini, kalau gue pengen bahas satu persatu. Tapi kayaknya gue persingkat aja supaya durasi videonya juga nggak panjangan dan lo bisa lebih nyaman buat nontonnya. Jadi di part yang ini gue bakal langsung rangkum aja beberapa keanehan di video Ketiap. Yang pertama lo bisa lihat di bagian hidung Ketiap, di situ tuh tiba-tiba ada tindiknya, dimana Doi sama sekali nggak pernah pakai tindik atau piercing di video-video Doi yang sebelumnya. Jadi ada beberapa viewers yang berteori kalau Kate Diab yang sekarang itu bukan Kate Diab yang dulu alias orang yang berbeda. Tapi menurut gue kayaknya teori ini salah ya. Gue ngerasa kayak Kate Diab ini masih orang yang sama. Jadi menurut gue teori yang itu kurang relevan. Terus ada satu bagian di video itu di mana Do itu nulis Salmon. Tapi di tulisan Salmon itu huruf S dan huruf O-nya itu huruf besar. Gue rasa ini bukan satu kebetulan karena berkali-kali di video Kate Diab, Do itu selalu nulis S dan O dengan huruf kapital, makanya banyak banget viewersnya yang berspekulasi kalau do itu mau menyampaikan pesan SOS atau do itu minta tolong ke viewersnya. Yang berikutnya ini nih, yang langka dan sama sekali gue belum pernah lihat doi ngelakuin ini. Jadi di video do ini ada adegan dimana mana dia minum di tengah-tengah doi sedang makan. Keanehan yang berikutnya, Doi itu makan kayak kalap banget. Bahkan di bagian akhir video, Doi itu makan sampai posisi tubuhnya itu kayak tiarap di atas meja guys. Gue juga gak ngerti kok bisa ada orang makan sampai segitunya. Dan lebih anehnya lagi, coba deh lo perhatiin cara Doi ngambil nasi pakai tangannya. Menurut gue itu gak normal banget ya, barbar -bar banget. Gue rasa gak ada orang yang makannya normal tuh ngambil nasinya digengem gini. Seolah Doi itu kayak diburu waktu makannya. Bahkan, pas makanannya itu ada yang jatuh ke atas meja, Doi buru-buru buat ngambil makanan itu dan masukin lagi ke dalam mulutnya. Aneh banget. Eww, jijik banget ya, guys. Terus, kalau gua amatin, sekarang editing videonya itu jadi lebih bagus ya, guys. Karena nggak cuma dikasih tulisan atau teks aja, tapi Doi itu bisa ngasih ilustrasi atau gambar di bagian ujung-ujung videonya. Dan gambarnya itu dimasking. So, pastinya buat bisa ngedit video kayak begitu, itu butuh proses belajar ya. Walaupun itu bukan satu teknik yang sulit banget buat dipelajarin, tapi orang awam itu juga nggak bisa ngedit kayak gitu. So, apakah selama 3 tahun terakhir ini Kediap itu belajar ngedit video? Atau sekali lagi, yang ngelakuin itu semua adalah penculik dari Ketiap? Dan terakhir nih ya, pas gue bacain komen-komennya, ada satu komen yang punya teori yang cukup menarik menurut gue buat dibahas. Ada salah satu viewers kediap yang bilang kalau Kediyab ini sedang sakit. Dimana kalau orang yang menderita sindrom itu, itu memang kalau makan gak bisa kontrol. Jadi Doi itu pengen makan terus. Bahkan Doi itu makan benda beda yang kadang itu gak wajar buat dimakan. Tapi setelah Doi makan dan kekenyangan, makanan yang Doi udah makan tadi, itu Doi bakal muntahin lagi. Makanya kalau misalkan lo liat badan kediap itu badannya kurus banget. Sama sekali kontras dengan kebiasaan doi mubang yang makanya berlipat-lipat dibanding porsi orang normal. Jadi makanya sebanyak itu, tapi badannya bisa kurus banget. So, teori ini bener-bener sejalan sama keadaan ketiap yang kita lihat selama ini. Coba deh kalau misalkan di video ini ada pembahasan gue yang kurang detail atau kurang bener atau yang gue kelewatan, bisa bantu gue buat komen di bawah.